halo Brasis, selamat pagi kita nggak buat konten dan kali ini tuh aku pengen buat konten yang simpel-simpel aja karena kita lagi di tengah-tengah pandemi ini. Jadi aku pengen ke sebuah tempat yang ada di daerah Karangwencangan sambil ngabukurit nungguin buka puasa kita coba cari makanan-makanan. Cuman kita nanti nggak bakal makan di sana, tapi kita akan bawa pulang. Kita akan makan di sini. Oke Brasis, buat teman-teman jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian semua agar selalu mendapatkan info-info menarik tentang kuliner di Surabaya dan di Nusantara. Yo! Ya operasi kita sekarang sudah sampai di kawasan Jalan Karang Menjangan. Kita mau coba kulineran tuh di samping sana tuh banyak jajan-jajanan maupun makanan berat. Kita lakuin ini sambil nunggu buka puasa. Jadi kita mau ngabuk di sini, kita beli makanan lalu kita makan di rumah. Tapi tetap kita masih social distancing jadi kita harus pakai masker kemudian jaga jarak. Dan di sini pun juga penerapannya cukup bagus dijaga ketat oleh satpol pp. Kemudian tempat-tempatnya itu juga ada jaraknya. Sudah di kota-kota yang Jadi ini buat contoh buat kuliner-kuliner lain yang ada di Surabaya maupun di tempat lain bisa mencontoh di daerah ini. Oke, yuk ikutin aku. Ya berarti sini aku lagi lihat makanan buat makanan berat nih. Jadi di situ ada nasi jagung sama nasi kuning. Aku mau nyobain nasi kuningnya aja deh. Mas mau nasi kuningnya satu ya, bungkus nah itu disitu, tadi itu sebenarnya lauknya banyak banget cuman karena tadi kita udah telat jadi kita kesini tuh sebenarnya dari jam 4, cuman kita mau nunggu sampai setengah lima lah ternyata udah habis semua uh, pakai terus kering itu airnya ora kurang ya di sini itu ada telur gulung jadi aku juga pengen beli udah lama nggak makan telur gulung udah lama nggak membuat telur gulung sekarang aku mau nyobain ini gimana rasanya kita coba tapi kita bungkus lagi ya 5.000 aja deh akhirnya ini kita mau nyari es ini ada es permen karet es caw apa caw dingin. oh es omokadino omokadino Terus ada es campur, es green tea. ada green tea. aku pengen nyobain es permen karetnya aja deh Ini berasis. di belakangku ada seorang penjual ya sosis, terus sireng, nugget gitu Cuman kasihan sih sepi, soalnya orangnya juga udah tua Yuk kita samperin yuk Sipak, Sipa. Sipa. Sipa. Sipa. Sipa. Sipa. oke okay. um, Mau sirengnya itu berapa? kiranya enggak ada mas, yang mana? Ini, ini, ini. cilor ah, cilornya berapa? semuanya hmm. 2003 oh, yaitu itu 2000 yang ini okay. terus sama yang mie itu aja deh yang? mie? mie berapa? pertama deh oke okay. kita beli sama udah sama lagi? cukup lah? udah, tambah satu sekalian lima 5000, ini 4000 udah enggak usah gitu aja cukup? Ah. Bentar, main, ya. oke nih kita sambil nunggu sambil ngobrol-ngobrol bentar lah uh, mumpung sepi juga jadi biar enak ngobrolnya pak biasanya jualan di mana ya. nih pak? saya di sini di bulan puasa toh. oh. tapi iya. kalau hari-hari biasa saya dari sekolah-sekolah pindah-pindah. -sekolah, tapi tidak. oh di daerah oh. mana biasanya sekolahnya pak? kalau pagi saya di pasar keling. di pasar keling. ya di pasar keling itu. oh. Nah, kalau agak siang sedikit di ini karena nggak tinggal karena menur. Oh, langa di Cakara menur. Iya, Guys. Ya kan dikit lagi tidak lagi nomor tadaya. Nomor oh, tadaya. Yang 4 ya. itu, Pak. Rumah, oh, lainnya komplit. Ini yang ke selatan itu. Oh. Apa nah, udah jual ini jualan sendiri atau? Iya, itu... jualan sendiri. Oh, jualan sudah berapa diri. lama, Pak? Mulai tahun 2012. Dari tahun 2012, lumayan lama ya, sudah ya, sekitar betul. 8 tahun ya, Pak, ya. Ya, sekitar 7-8 tahun. Oh. Kan. Iya, iya. Ini minta agak kering aja, mana, Pak. Enggak apa yang oh, ini kan enggak masalah. Heeh, enggak apa-apa. Oh iya, memang enak kering ini. A -a. kali nanti Iya. Tinggalnya di mana nih, Pak? Di dekat sini kali saya Oh, di Kali Jami. Kalau ada yang pengen eh tapi apa sih? Ini apa tadi namanya, Pak? Yang ini. Heeh. Cilor. Nah, itu namanya cilor. Buat teman-teman kalau selama bulan puasa okay. boleh mampir ke Darakarang Munjangan, boleh nyobain beberapa makanan yang tadi aku cobain, termasuk ini jajananannya Pak Ono. Itu ada Tilor, uh, sosis, dan lain sebagainya jadi buat teman-teman, mampirlah sini ya selama bulan puasa intinya tetap jaga cara, tetap istilahnya, tetap sehat jaga kebersihan juga ya, oke okay. video sekarang kita sudah sampai di rumah tadi kita sudah beli beberapa makanan dan minuman terus tadi kameramennya juga sudah buka dulu jadi baru kita lanjut review ini Uh, tadi itu aku pesennya uh, yang cemilannya itu ada di sini uh, apa cil, cilor, terus sosis mie, terus ada telur gulung sama makanan beratnya ada nasi kuning. kalau lupa tadi aku juga beli es permen karet nah kita mau nyobain dulu cilornya nih. aku dari awal tuh tertarik banget sama cilornya nih. lihat nih, bentuknya. cuman ini kalau dipotong-potong itu lebih mungkin lebih eh, enak ya matangnya lebih merasa eh merasa merasa apa? pas! Gitu. <SILENGALAN> yuk kita coba ini. enak ya, mirip mirip cireng, tapi mungkin ada ada telurnya gitulah nah. Nah, aku mau coba ngicipin sosis mie jaman dulu kecilanku nih harganya 500-an, sekarang 2.300, ya cuma paling selisih berapa sih? 700 lah masih murah oke kita coba icipin berasih masih sama, rasanya ya kayak gitu yang pernah nyoba makan apa nih, sosis mini jaman kalian kecil, mau sekarang, rasanya sama Jadi kita nggak sampai tuh langsung cuci tangan ya, jadi nggak langsung makan nggak, ya. kita cuci tangan dulu. Nggak lah, mau nyebak ngicipin telur gulungnya dulu. Ini sebelum kita makan berat ini ngapain yang ringan-ringan dulu lah. Nah, ini penampakannya telurnya, seribuan ini, satu tusuk seribuan, lumayan sih. nah Ini sambalnya. Tarian hmm. telurnya ya rasa telur lah, cuman yang nggak enak, yang kurang mantep nih sambalnya. Sambalnya kurang apa ya? Kurang gurih lah, kurang mantep. Kalau gitu habis ini kita mau lanjut makan. Yo berarti Cindy kita mau nyoba makanan pergi, jangan lupa pakai sanitizer dulu. Nah di sini tuh porsnya gokil sih, lihat, nih, berlimpah gila bener ini ini, buka puasa atau nggak makan setahun ya atau gimana nih coba gokil, cobalah, tapi baunya kok kayaknya enak, sayang, nggak ada kerupuk, sedih, badan itu yang buat rame yuk kita makan dulu yang proses semoga ini enak akan berhasil, tepat, hmm. enak, enak, sayurnya juga mau antep, rapih ya, rapih, hmm. hmm. enak. Tadi sayang, cuman ikannya pada habis jadi aku cuma, biaya yang menarik sisanya cuman apa? telur terus tahu ayamnya habis hmm, kecil Mainan ini? aku rekomenin kalau kalian mau cari buka puasa di daerah kalau tuh banyak-banyak yang soal makanan nah kuning ini, itu posisinya hmm deket-deketnya puteran balik kadang-kadang menjangan tuh sepanjang jalan tuh kan nanti orang jualan semua nah uh, deketnya puter balik itu itu yang jual nasi kuningnya ini kayaknya sih uh, pokoknya dilihat aja nasi kuning rame lah itu oh ah, hmm. porsinya juga gokil ini jadi cuma habis tiga murah sih murah banget menurut sih worth it banget untuk Uh, apa, buka puasa teman-teman semuanya yang lagi melaksanakan ibadah puasa ini sayur mie kita coba telurnya ini hmm. telurnya nih, bahan Mainan. Hmm. telurnya ini ada tepung tepungnya gitu loh jadi nggak nggak murni telur ini campurin tepung gitu enak tapi nasi kuningnya berasa bumbu bumbu nasi kuningnya ini rempah rempahnya ini kerasa banget enak sayang tadi aku juga lupa minta sambel karena saking koponya ramenya sampai lupa nggak minta sambel nggak beli kerupuk kurang lengkap oh, enak nggak lupa, sih, tak coba es. Apa namanya? Es permen karet. Oh, ini es permen karetnya. Oke. Rasanya bukan kayak pop, pop es permen karet, bukan. Ini tuh ya rasa permen karet lah. <laughs> <laughs> kayak permen apa? Permen karet. bubble gum. Hmm. Asal wagar. Teman-teman yang puasa nontonnya pas buka puasa saja. Sambil minum juga, sambil makan juga sambil buka. Nah, buat teman-teman habis ini aku tak lanjut makan, videonya cukup sampai di sini aja buat teman-teman. Tetap agak kesehatannya teman-teman kurangi perbagian keluar kita aja juga udah nggak buat konten lama cuman kali ini kita ingin lihat Karang Menjangan itu ada pasar takjil yang menurutku bagus banget penerapannya jadi antar penjual itu tidak berdekatan jadi ada cara-caranya gitu jadi bagus lah itu bisa ditiru di tempat-tempat lain istilahnya momen puasa kali ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun kita sebelumnya tetapi kita harus mengambil hikmahnya kita harus tiru sesuatu yang bagus di luar sana yang bisa tetap menerapkan social distancing tetap menerapkan apa jaga kebersihan jadi tadi itu banyak banget apa yang nyediain cuci tangan dan lain sebagainya terus dijaga ketat juga oleh Satpol PP itu bagus banget nah, jadi bukan karena adanya pandemi ini terus tidak kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa makan, itu enggak tapi kita tetap harus bertahan kita tetap harus bekerja sebagaimananya dan makan tetap adalah tugas utama kita untuk menambah imun kita supaya nggak kena penyakit kalau gitu, mudah dulu ya Brasis Ta da da